Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat datang ke video kita yang pertama berkenaan, video kita yang pertama dalam subjek algebra untuk matikulasi. Dan insyaAllah dalam video kali ini kita akan mulakan, kita akan mulakan subjek kita dengan bab yang paling asas iaitu bab satu berkenaan dengan konsep-konsep asas di dalam algebra. Baik. Jadi penting semanya untuk kita kenal konsep-konsep sebegini sebab nanti bila kita akan pergi ke bab-bab yang seterusnya seandainya kita tak kuasai konsep-konsep ini dengan kemas dikhawatiri nanti kita akan ada masalah untuk uh, memahami topik-topik akan datang dan kita akan susah untuk jawab soalan-soalan yang berkenaan. Baik, jadi kita mulakan dengan sistem nombor Obviously, memang nombor ni penting sebab dia adalah kita kata apa? Ia adalah kita kita kata umpama kalau nak buat rumah dia macam butter. batu, batu batu yang yang membina rumah, yang membina bangunan. Jadi nombor ni diumpamakan sebagai batu kerana sebab kita banyak konsep-konsep yang topik-topik kita belajar lepas ni semuanya dibina di atas pertama sekali sistem nombor dan Apabila kita bercakap tentang sistem nombor, dalam algebra untuk partikulasi, kita hanya fokus kepada sistem nombor nyata sahaja. Sistem nombor nyata ataupun real nombor sistem. Baik. Jadi, kita mulakan. Baik. Dalam sistem nombor nyata, terdapat wujudnya beberapa jenis nombor. Jenis, Sorry jenis jenis-jenis nombor. Baik. Jenis yang pertama adalah nombor asli ataupun dalam bahasa Inggerisnya natural number. Natural number. Baik, nombor asli Aa, kita gunakan kita gunakan double n aa, sebagai simbol untuk nombor asli n nombor asli adalah 1 2 3 4 5 dan seterusnya dalam konteks matematik sebenarnya nombor asli ini adalah nombor-nombor yang kita gunakan untuk mengira untuk membilang baik jenis nombor yang kedua adalah nombor integer integer. Dalam bahasa Inggeris pun, pun integer juga. Baik. Integer adalah kita gunakan double Z sebagai simbol. Integer adalah kosong positif negatif satu positif negatif dua, positif negatif tiga, dan seterusnya. Baik. Persamaan di antara nombor integer dan dan nombor asli adalah kita tak ada nombor di tengah-tengah. Macam kosong satu satu Ha, tak ada nombor tengah-tengah. Sama macam nombor asli. Kita tak ada kita tak ada nombor yang berada di antara satu dan dua. Kalau kita gunakan konsep nombor asli, jenis nombor asli dan nombor integer. Tapi beza di antara, di antara nombor asli dan nombor integer. kalau kita tengok nombor asli, nombor asli tak bermula dengan kosong, tak bermula dengan sifar. Sementara integer bermula dengan sifar sebab integer sebab sifar adalah elemen yang penting dalam integer. Nah satu lagi perbezaan di antara nombor asli dan nombor integer adalah aa, dalam nombor asli kita hanya gunakan nombor yang bernilai positif sahaja tetapi di dalam, di dalam integer kita kita masukkan sekali nombor-nombor negatif. Ha, sebab tu saya gunakan simbol positif negatif satu, maknanya satu dan negatif satu, dua dan negatif dua, tiga dan negatif tiga. Baik. Jenis yang ketiga dan jenis ni yang paling pen, jenis ni yang agak penting adalah Nombor, sorry, nombor nisbah. Ataupun bahasa Inggeris dia, Versional Number. Baik, untuk memahami nombor nisbah, okay, untuk nombor nisbah ni simbol yang kita gunakan adalah Double Q. Okay. Nombor nisbah adalah sebarang nombor yang boleh diwakili dalam bentuk pecahan A per B ataupun bentuk nisbah A per B. Di mana A dan B ni adalah nombor-nombor dari integer. Nombor-nombor dari integer. Contoh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. 1 per 4. Minta maaf. 1 per 4. 1/4 adalah nombor nombor nisbah sebab kita gunakan 1 dan 4 dan 1 dan 1 dan angka 1 dan 4 ni wujud di dalam integer. Baik. Dan nombor nombor nisbah kita boleh selain daripada kita kita wakili dalam bentuk nisbah dalam bentuk pecahan, kita juga boleh wakili nombor nisbah dalam bentuk perpuluhan. Contoh, contoh yang sama 1/4. 1/4 adalah nombor pecahannya, eh nombor perpuluhannya 0.25 0.25 Contoh lain adalah 2/5 silap minta maaf 1/5 1 1/10 senang 1/10 adalah 0.1 Baik Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah untuk Sesetengah nombor nisbah yang kita boleh tukar kepada eh, yang yang diwakili dalam bentuk nombor perpuluhan uh, setengahnya akan kita akan lihat akan mempunyai ciri di mana tempat perpuluhannya tak tidaklah kita kata tidaklah infinity dia akan sampai satu tempat dia berhenti ha, ataupun kita kata ciri ini ia mempunyai tempat perpuluhan yang berakhir akhir. Ya, dalam bahasa Inggeris ni kita panggil terminating number. De eh, terminating decimal, decimal places. Terminating decimal places. Baik. Bermaksud saja kalau kita tetukan tukarkan satu nombor nisbah kepada bentuk perpuluhan, kita akan dapat ni nombor tu mungkin dia punya tempat perpuluhan mungkin 2 tempat perpuluhan, mungkin 3, mungkin 10, mungkin 100 tapi sampai situ jelah. Ha sampai situ dia takkan pergi lebih. Okey. Setengah nombor pula. Setengah nombor. Contoh. Kita ambil contoh. 1 per 3. Bila kita tukarkan kepada bentuk pecahan nombor perpuluhan, kita akan dapat kosong perpuluhan 3, 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Pengulangan nombor 3 ni tak berhenti. Tak berhenti. Hatta walaupun lepas seri sejuta tempat perpuluhan. Jadi untuk nombor sebegini kita panggil, ia adalah nombor yang Mempunyai tempat perpuluhan yang tak berakhir. Non-terminating. Non-terminating decimal places. Tapi untuk nombor sebegini kita akan nampak uh, corak, pengulangan. corak pengulangan. Jadi kita panggil sebagai kita nampak nombor ni walaupun dia tak berakhir tempat perpuluhan. Tapi kita nampak corak pengulangan ni. Berulang. berulang ataupun dalam bahasa Inggeris repeating. non terminating but repeating number. Okey, baik. Ini adalah nombor nombor nisbah. Baik. Jenis yang keempat dan jenis yang terakhir yang biasa yang yang akan kita kita jumpa juga adalah nombor nombor tak nisbah. Nombor Tak nisbah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia irrational number. Irrational number. Jadi untuk nombor sebegini ni, dia adalah, ia adalah lawan kepada nombor nombor nisbah. Maknanya nombor tak nisbah ni adalah uh, satu nombor yang mana kita tak boleh ungkapkan dalam bentuk bentuk nisbah. Ha, nombor-nombor nisbah, nombor tak nisbah adalah bahasa mudah dia. Ataupun memang, memang nisbah nama ni nombor tak nisbah kan. Nombor tak nisbah adalah satu satu jenis nombor yang kita tak boleh ungkapkan kita tak boleh ungkapkan dalam bentuk nisbah. Ha, dalam bentuk nisbah. Contoh, tapi kita boleh uh, letak perwakilan perpuluhan dia. Contoh, kita nak contoh uh, kita nak contoh π Contoh yang paling kita selalu pakai, pi. Kadang-kadang kat sekolah kalau kita ada soalan, dia soal guna formula tu kena pi, soalan akan kata, ok, guna nilai pi, 3 poin sekian-sekian lah. Tapi nombor tu tak banyak lah, pi tu kan. Okay, tapi kalau ikut sebenarnya pi ni adalah 3 poin, 141, 592, 653. Dan seterusnya, tak berhenti dan kita nak tak nampak pengulangan, corak pengulangan dia. Baik, contoh lagi untuk nombor tak berisbah, nombor tak nisbah adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 adalah, dia punya perwakilan kepuluhan dia adalah 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 dan seterusnya. Jadi untuk dua nombor sebegini kita, kita kita kita kita nampak dua ciri yang berikut. Pertama tempat perpuluhan dia tak berakhir. Eh, tempat perpuluhan dia tak terhingga minta maaf, tak terhingga. Ha, tak berakhir lah bahasa mudah dia. Eh, ber, tak berakhir betul lah, tak berakhir, Minta maaf. Tak berakhir. Tak berakhir. Non terminating. Dan ciri yang kedua untuk nombor tak nisbah, nombor tak nisbah ni adalah selain daripada tempat perpuluhan ni tak berakhir, dalam tempat perpuluhan tu, dalam perwakilan perpuluhan tu, kita tak nampak corak pengulangan macam tadi. Macam ni tadi. Kita tak nampak corak pattern, pengul pattern, repeating pattern dia. Jadi untuk nombor nisbah, selain dia tak berakhir, dia juga tak berulang, tak mempunyai corak yang berulang. Tapi nombor ni, nombornya nyata lah. Dia bukan nombor tak nyata. Nombor nyata sebenarnya. Okey. Jadi inilah empat nombor, empat jenis nombor yang wujud di alam nombor nyata. Jadi untuk kita kata buat, kita kata ringkasan ya Ringkasan. Baik. Nombor nyata. Tak maaf. Nombor. Nyata. Di mana untuk nombor nyata ni ataupun real number kita gunakan double A. R ni daripada kalimah real, real number. Okay, baik. Real number, basically dia ada terbahagi kepada dua jenis. Satu yang kita boleh ungkapkan dalam bentuk nisbah. Nisbah. Satu lagi yang tak boleh diungkapkan dalam bentuk nisbah ataupun tak. Nisbah. Nisbah. Baik. Bentuk nombor tak menisbah ni dia tak ada pembahagian lagi. Tak ada. Tapi untuk nombor yang bernisbah, untuk nombor yang kita kata rational number, kalau kita tengok tadi pengertian dia adalah nombor nombor nisbah adalah nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan, di mana pecahan ni adalah A per B dan A dan B ni adalah nombor daripada integer. Jadi nisbah ni basically terdiri daripada integer. Dan integer mempunyai tiga tiga komponen. Satu nombor negatif, satu nombor positif dan angka kosong. Ha, angka kosong. Jadi inilah sebenarnya kalau kita nak nampak ringkasan dia, Inilah nombor-nombor uh, yang wujud dalam nombor nyata. Ha, dalam nombor nyata. Baik. Dan kalau kita nak tukarkan, uh, bukan. Silap. Kalau kita nak wakilkan sistem nombor nyata ni ke dalam bentuk uh, garis nombor. Okay garis nombor Baik Kosong Satu Dua Tiga Empat Negatif satu Negatif dua Negatif tiga Dan seterusnya Negatif empat Baik Biasa dia kalau kita gunakan Kita gunakan garis nombor kita mesti bermula dengan titik mula Dan titik mula untuk garis nombor Biasanya Bukan biasanya Selalunya Dan memang ke kebiasaan dia Dia bermula dengan kosong Titik mula Titik Mula Ataupun kita panggil sebagai origin Origin Baik Bila kita ada paper kosong, bila kita lihat nombor-nombor yang berada di sebelah kosong di, di, di bahagian kanan kosong, bermula 1 2 3 4 dan seterusnya, kita akan nampak di bahagian kanan nombor ni di bahagian kanan semuanya adalah nombor-nombor positif. Nombor-nombor positif. Baik. Sementara nombor-nombor yang berada di sebelah kiri kosong titik mula adalah Nombor-nombor negatif. Nombor-nombor negatif. Baik. Baik. Di mana tempat nombor nisbah? Contoh, saya ambil. 2.5 di sini. 2. Negatif 2.5. Kalau kita tukarkan dalam bentuk pecahan, ia adalah... Haa... Uh, 5 per 2, negatif silap minta maaf, negatif 5 per 2, baik, di mana tempat nombor tak bernisbah, contoh kita ambil pi, kita ambil pi, 3.141 kan, ok, sini, pi, jadi sebenarnya kesemua jenis nombor yang kita bincang tadi ni, nombor asli, integer, nombor nisbah, nombor tak bernisbah, semuanya ada di atas garis nombor. Ha, semuanya ada di atas geris nombor. Baik. Tadi bila kita bincangkan tentang jenis nombor nisbah, kita katakan nombor nisbah boleh diungkapkan satu dalam bentuk pecahan, satu lagi dalam bentuk perpuluhan. Baik. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh. kita akan masuk contoh. Bagaimana kita nak tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor pecahan. Contoh. Contoh: cari perwakilan, perwakilan pecahan bagi nombor-nombor perpuluhan. yang berikut baik cari perwakilan pecahan bagi nombor-nombor perpuluhan yang berikut, contoh kita ambil contoh kita ambil contoh A kosong perpuluhan 4 kosong perpuluhan 4 baik Baik, untuk kosong perpuluhan ia mempunyai satu tempat perpuluhan sahaja. Satu tempat perpuluhan sahaja. Jadi, apa yang kita boleh buat di sini. Biasanya, kalau satu, kalau nombor mempunyai satu, satu tempat perpuluhan, denominator dia adalah per sepuluh. Sepuluh. Jadi, nombor empat ni kita letakkan di bahagian numerator. Baik, sekarang kita ada nombor nombor nisbah. Tapi soalan kita sekarang adalah, adakah nombor ni, nombor nisbah yang sekarang ini, adakah ia boleh di, di, dimudahkan, juga, dimudahkan lagi ataupun tak? Sebab kalau dia tak boleh dimudahkan, itulah jawapan kita. Tapi kalau dia, nombor pecahan itu kita masih boleh mudahkan, nombor tu bukan perwakilan pecahan tu lagi. Ha, bukan tu jawapan yang kita nak. Baik, jadi kita lihat sekarang 4 10. Boleh tak kita mudahkan? Jawapannya boleh. Sebab 4 dan 10 mempunyai faktor 2. Faktor sepunya dua. Jadi apa kita buat adalah kita bahagikan 4 dan 10 ni dengan 2. Jadi kita akan dapat 2 per 5. Baik, untuk 2 per 5 kita tanya soalan yang sama macam tadi. Adakah nombor ni kita boleh mudahkan lagi ataupun tak? Jadi bila kita lihat 2 dan 5 ni, 2 dan 5 tak mempunyai nombor faktor yang sepunya. Jadi 2 per 5 adalah jawapan yang kita nak. Jadi, Pewakilan pecahan bagi nombor kosong perpuluhan sifar perpuluhan empat adalah 2 per 5. Baik. B. B. Kosong perpuluhan. 7 di mana, ha, 7, di atas 7 tu adalah garis. Jadi bermakna sebenarnya kita katakan kalau 7, ada garisan di atas 7 tu bermakna nombor tu tak berakhir, tak mempunyai tempat perpuluhan yang berakhir. Tapi nombor tu berulang dengan angka tujuh saja. Baik, jadi untuk nombor macam ni, kita apa kita boleh buat adalah katakan X sama dengan kosong perpuluhan tujuh bar atas. Baik, dan ini kita punya persamaan yang pertama. Apa yang kita boleh buat dengan persamaan pertama ni adalah kita darabkan persamaan pertama dengan 10. Darabkan dengan 10. Jadi apa kita dapat adalah untuk sisi kiri kita akan dapat 10X. Sisi kanan 7.7 bar. Okay, ini persamaan kita yang kedua. <coughs> Baik, Apa kita boleh buat dengan persamaan, apa dua persamaan ni adalah tolakkan persamaan dua dengan persamaan satu. Jadi, untuk sisi kiri, kita ada 10X tolak X. Jadi, kita dapat 9X. Untuk sisi kanan, okey, 77 tolak 0.777. Oleh kerana yang berulang sekarang 7, di sebelah kiri perpuluhan, jadi kita boleh katakan nombor ni dah cancel dengan nombor ni. Ha, akan jadi kosong lah kalau kita tolak sebenarnya Baik. Jadi, sekarang yang kita perlu tolak adalah 7 dengan kosong. Jadi 7 tolak kosong sama dengan 7. Baik. Sikit lagi kita nak dapat jawapan kita. Bawa nombor 9 tadi dekat 9X. Bawa ke nombor 9 tu ke sebelah kanan. Jadi kita akan buat bahagikan dua-dua sisi dengan nombor 9. Jadi kita dapat 9 bagi 9X bagi 9X. Sisi kanan 7 bagi 9. Jadi 79. Dan inilah jawapan kita. Jadi... Kosong perpuluhan 7777 adalah nombor pecahannya adalah 7 per 9. 7 per 9. Baik. Untuk contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Kita ada nombor 3 perpuluhan 2, 1, 4 tapi sekarang ni yang berulang ialah adalah 1, 4. 1, Baik. Berarti sebenarnya kalau kita tukar tiga, puluhan dua, satu empat, satu empat, satu empat terdedah. Okey, apa kita boleh buat sekarang adalah step lebih kurang macam tadi. Stepnya lebih kurang, cuma okey kita kena kita kena lihat dekat mana temu yang tempat berulang tu. Okey baik. Apa yang kita boleh apa yang kita boleh buat adalah katakan sekali lagi katakan x Yalah, 3 perpuluhan 2, 1, 4 ha, 1, 4 tu berbuat nombor berulang okay, Ini persamaan kita yang pertama X sama dengan 3, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4 baik. Apa yang kita boleh buat adalah First kali Kalau kita nampak pattern je kan Kita nampak, kita akan, target kita Kita nak buat kita akan buat Nombor perpuluhan yang berulang tu Akan kesel dengan nombor perpuluhan yang lain Tapi masalah dia Kalau kita follow exactly macam step tadi Oh, exactly macam step kita kita darab 1 persamaan 1 dengan 10 apa yang kita akan dapat adalah 10x sama dengan 32.14 okey ini persamaan kita yang kedua yang okay, kedua kalau kita betul-betul follow step macam tadi kan kita tolak persamaan kedua dengan persamaan satu kita tak akan dapat yang kita nak sebab so, sekarang ni ada nombor 2 kat sini. Kita nak buat ini yang kita tak nak kita tak nak. Okey. Jadi sekarang ni sebenarnya kita nampak yang ini yang perlu kita akan ni nombor yang kita akan kita tolak nanti. Cuma sekarang ni kita perlu establish persamaan ketiga pula. Okey. Sekarang ni untuk persamaan ketiga kita ni tengok berapa berapa tempat perpuluhan yang kita perlu alihkan. Sekadar 2 je kan? Sekadar 2. Okay. Jadi kalau sekadar 2 tempat perpuluhan, jadi persamaan kedua ni kita akan darab dengan 100 sebab kita alih nombor tempat perpuluhan tu dua tempat dua dua tempat te, tempat perpuluhan ke kanan jadi persamaan kedua kita darab dengan dengan 100 jadi 10x darab 100 10 darab 100 10 darab 100 kita akan dapat 1000 1000x untuk bahagian sisi, sisi kanan 3 2 1, 4 perpuluhan 1, 4. Persamaan kita yang ketiga. Ha. Kita nampak. Kita dah dapat imagine kita dah ada. Nombor yang kita boleh cancel. Ini dengan ni. Okay. Jadi, apa sekarang kita boleh buat? Tolak persamaan 3 dengan persamaan 2. Okay. Tolak persamaan 3 dengan persamaan 2. Jadi, 1000x tolak 10x. 1000x tolak 10x. Kita ada 990x. 990x. Baik Untuk sisi Okey. untuk tempat perpuluhan kita tak, perlu, kita tak perlu risau dah Sebab memang dia akan cancel sama sendiri Jadi tak ada tempat perpuluhan yang lebih daripada kosong Tak ada yang risau Jadi tempat perpuluhan kosong kosong kosong Titik perpuluhan kosong kosong Okey. So sekarang ni 3214 tolak dengan 332 3214 tolak dengan 32 Kita akan dapat 3182 Okay, baru sekarang kita boleh follow step yang last tadi, tadi. yang kita buat dalam contoh sebelum ni. Jadi, X adalah 3182 bahagi 990. Okay, sebelum tu, sebelum kita gunakan nilai X sekarang ni sebagai kita punya perwakilan pecahan, kita kena tanya. Adakah nombor ni kita boleh mudahkan? Jawapan ni memang memang boleh, here. sebab hujung dia, hujung untuk RM3,000 ni, RM3,182, hujung dia 2. Sementara denominator dia adalah, hujung dia kosong. Jadi kalau kita nampak, dua-dua nombor, nombor ni nombor nombor genap. Bila nombor genap, boleh bagi dengan 2. Ha, boleh bagi dengan 2. Jadi kita bahagi dengan 2 setiap nombor ni. 3, 1, 8, 2, bahagi 2. Kita akan dapat 1, 5, 9, 1. Kita tambah. 1, 5, 9, 1. Bahagi dengan 990 bahagi 2. 495. Okey. Dan nombor ni kita tak boleh nak mudahkan lagi dah. Okey. Nombor ni tak boleh nak mudahkan lagi. Baik. Jadi sekarang kita dah dapat jawapan jawapannya. Baik. Alhamdulillah. Jadi. 3.241414. Perhokilan pecahannya adalah. 1500. 91 bahagi 495. Baik. Jadi inilah cara kita tukarkan nombor nombor perpuluhan kepada nombor nombor pecahan.